Oh sinyalnya Oke lah, Kita lagi makan bersama sama Mbak Alis belum. Ya? sekarang masing besok pulang dari Jepang iya rumahnya masih yang Jepang juga ya oh oh, cepet mulai, Selasinnya. Selasinnya, selasin. oh, ini kalau rekreasi rekreasi hmm. aja perasaan minggu ketemu jika kan. kurang lama Kek, lho kok kayak video. Januari kopine tak kayak biasa ini Apa Januari? Sayur. Sayur, sayur, Sayur, sayur, ini lan lanane Januari kan Sabar Mas, Nah, nah. Eh, nah berarti Taruh hmm. nah, lu enggak. enggak. enggak. Kukur, loh, kalau Ya ini naik, naik. Nah, enak malah enak entan ya Baik, nah, yani. familiar, nah, ya. familiar, zaman familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, saya kasih familiar, video, familiar, familiar, Hah? familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, Ini familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, kan familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, familiar, mbak, tolong. Oke, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini ini. Nah. Bapak Ijah Air Terima kasih ya. Oleh <laughs> ya. Oke, okay, terima kasih. Selalu semuanya. Happy New Year, Happy New Year. Selamat Natal, Happy New Year. Selamat Natal, Happy New Year. Okay. semuanya. Oke. Yuk, bye bye. Gak ibuku natalan ya. Natalan untuk aku. Kita mau mbakin yune. ketemu. Yo. Oh, Bapak kalau kenalan kok berarti apa bapakku kenalan nggak duke sama eh bapaknya sama nah ibu-ibu kok Oh iya lo, aku di lombok Indonesia tapi tak emane eman, yeah. Be... ya yeah, lombok sama lombok, pasti lo cakunya lombok sama, lom lom lom lom. lom. nanti kejuaku di lombok, apa uh, nih dia nengar aku, lu <laughs> gila lo, jadi lombok, mau <laughs> jauh lom oh, sini sih bawah, gila nih sama nih naik sini, <laughs> <laughs> mau salah itu kumangan, bagian di lombok kumangan lo. Yo, ya, ya ya, no, masih muda kuat lombok. Ya Jadi eh, nah, gitu. ya? tentang lombok. Tapi ini. Oh, para eh, <uesta afgan temptation wszystkie> ah lombokan Bulan Lorong, bulan Cina, bulan Cina, Cina, bulan Cina, bulan ah, nanti bulan bulan Cina, bulan Cina, bulan Cina, cina, cina Jakar ya, bayar so, iya <laughs> <Cuali. laughs> uh, uh. lagu kalau bebas, jadi kan lemper nggak apa aku ada ada ada ketuk ayamnya ada, itu nya ada cuet itu, cuet yang air juga, nanti gorengnya nih Coba ulang tahun gue orang Kok sih mau mewarnai hana? Oh, time ya? pengen, aneh kan Iya, iya, kan goreng pengen aneh Eh, salah, salah. Iya, salah. Pasti, sampai di apa berdatang beli Imlek, imlek, kolin. Tanggalnya cek cek tanggalan jalan. Tanggalnya, Pangan Menara, ke Pangan Menara. Oh, Se Nggih. sayur. tahu isi. <laughs> jagung, nah. goreng, tapi goreng cukup. <laughs> oh, jagung di oh. <laughs> aku datang <langgap> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ay, sagi, nyerang, seperti itu ya. anu, wui, tapi enggak lagi, kayak kalau kayak dari enak, sama Oa, hmm. lah, aku hmm. aku, anu, aku selalu di berduaan sama mendalai mendal, tapi aku no. ya, kan oh Mata. aku meten ambek aku, aku susui so terlebih mbak ya, barang kok yang oh? di ini iphone hilang kalo di kok tak ku yu tidak ada gini tak tak lagi Duh. meto kulub bakul. selalu semuanya Happy year. Happy-happy selalu. Happy Merry Christmas. Happy Merry panas dan bersomu paone kepinginan kepanasan selalu, sing adem rene soal Simpanas panas, turisnya, simpanas masuk panas, sini. disek pun ikan goyang, wakil wakil wakil lebih terus tiga lumayan cemot-cemot sih ini? aku, ayo ini siapa? ini ini? siapa Ronda Ronda cirakane senak tok arep pasmane. mafia. Ya, bintang, nah, rahmat, aku layar, nah, nah, nah. Aku <susuk> sama Sa kan aku lu ngawitin, we aku aku harus aku metu lah tapi nah, nah. Mana, ya? tapi luang, nah, nah, nah. Hmm. aku sampai ini. naruh si, Koy selalu olbas selalu ya? Hmm. ya selalu Gak pernah never, because <laughs> karena, <laughs> <laughs> ya? oke, okay. apa aku tuh, aku selalu Aku ora kesa. <tuk> <tuk> <di visu, tuk> <vene, buya. Dipisui tuk> ya pernah kan Aku mau kau tak tak <ke> tutup <temen> noah apa lo apa oh iya terus terus terus Aku lancar aku Aku Aku malu Takut diomong gitu Gak usah Malu malu Gak memang aliran yang benar Masuk ke aliran yang tidak benar aliran yang Aliran sesat <Gun> Pertahankan mbak ya, jangan ikut kamu Gak <guluh> <guluh> bisa, kita akan kontaminasi mereka untuk bisa jadi <guluh> Enggak, ya imahnya kuat Dan ini kalau di sini-sini, ini lagi ngomong bareng, ini pangking Maka ini aku tak berhubung, aku tak berhubung di pangking Kampung Ningerpe, saya ini pohon ini rada ya, pe. <laughs> anu, Bu. Apaan gitu, kok Borgol Baru ditutup grup gua, Pak. dua jalan-jalan kursi, jangan ngomong lah, teman. coba, Ayo, saya undang, gitar langsung. Ah, ha, pesawat yang nggak kok, si kira nih, gak Melayu, keren suaranya wapi ya kita juga ya, yolah, yolah, kita yolah. lagu ya. berarti eh, lagu nyoba takkan ngaran semen rambu dengan ane nyoba. apa <tuk> <lembut>, e. <Nasi tuk> ya <laku gua>, <tuk> ini lembut ya? ini naseran lagu ku bentung, singgi, sing udang, udang, udang. kalau, iki udah. tapi okay. kok aja dikarap nuna nuarpe mulai lah. Kembalilah kirimu seperti Eh, aku mau kayak orang. aku aku orang. aku. Bantalan oleh Aku ini kangen kan ya. Ini lah ini ini yang mendinginkan segala hati yang kalau hati yang penuh kekerasan. Di korea baru terus kan sebenarnya nyeblok ke harus sama anakmu Iya Gue, mau enggak, aku enggak, kalau nyeblok ke KBH Kapan-kapan tuh orang ikh menengah ya? Tuku ikh orang ikhau Kejauh mbak senyum gak punya TKI Oh enak <test> Ya, gue, <noise> aku enggak kapan Ayo, Mbak Rika bilang jangan berhenti, gas lanjutan, Ya, Mbak Rika ayo peti cari menang, yang loh. sampai aku aku, <laughs> <tuk> aku. aku okay, ya? oh, yang kayaknya enggak ada kedua ada tangkus sampai falo enggak foto bersama terus kayak ayam keprek bojone ih hih <laughs> bu keprek dan pak keprek lahir punjut no sayur coba sayur karena sama neng nah, tulis sama nih coba mang sayur, sayur. Mama, aku kok ngiming neng guyur okay. okay. bisa nggak kok bisa keleng nah. sayur lah anak anak aku ngerti mamane rotah rotah nyunyut tuh lo oyo Wih, oh, muneh oh, Ini enggak? <laughs> oh, ah, <laughs> <Ayoy. laughs> berdua kok Putunin, Putunin. Kalau kita, kita Banyak. Nah, langsu lu. Mm. cukup, okay, ng Pak. <laughs> e -e, aku, oh. <laughs> aku. naik kompres Aku tak lho Apa sayur? Apa? jalu sayur? Jadi Apa jalu. ah, sayur kok dipangan? Ayo ya? sampai Jus, jus ini, jus kamu aduh, kamu tinggal ini cus rồi, ini, baik, ini Orang besok Hahaha. kok? nggak mau ajiwe aja, mau aduh, terus marah gitar, reng reng reng. Kak ini bagaimana kabar anda? Sudah keluar ya, oke. Terima kasih semuanya. Wah, aku beri kado ya mau Oke, terima kasih. Ini ada Dewi So, Dewi Ayu, bukan Dewi Persik. Terima kasih sudah menertawakan kita. Berarti anda ikut bahagia. Ya. <tuh>, betul betul, tertawalah semuanya. Anak oh, okay. hilang, bayar. Terima kasih, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coyke, bye bye. Bye bye. Halo, selamat datang. Halo, mau menengahnya lo, itu jiwa kan lo Mbak Betty apa? setelah usah istirahat, langsung Mbak Betty langsung kalau nyanyi langsung lo langsung terlalu manis duduk di baikmu ya lan lain mah pikir panjang sebelum hatinya buat gitu loh masuk keluar masuk Mau oh, ya? sayur bermanfaat. kurang urang Pak kok Mbak, kok malah tambah Ketekan Oh, Muka, mira, itu apa sih teletei? orang mang orang apa sih ini itu beda oh ya foto si cici oh <laughs> tapi <kilatnya> bareng sepurannya <laughs> belum sepurannya blong kok kok kok kok kok kok dalam gitu. kita oh. kita kan, katanya ada acara, acara... orang situ ngeri di tempatnya nih kau Enggak, ibu, di pagi tadi. Oh. berarti o, ya. aku pikir rumahnya masih berantakan banget, rumah ya, ngerjain sendiri loh, belum Hahaha. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> deh <tuk> apa <tuk> Ayo, pemenang! Ayo, siapa? Sayur, air nasi, air sirih. No, sirih, no, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, minum, Aku saya <laughs> pamor ya. Aku terus foto tapi gak pernah Sumpah Ngetuk <laughs> <laughs> aku upload. -upload gak kane dia apodo iki cukup Dia dia. masalah konjo sudah, bukan hubungan ya enggak apa Bener kok Kan zaman jomblo Sama takon pian ae. Sampeyan speaker well, wonge, dadak. No. Aduh,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 tanpa solusi? Yang malah masalah tanpa solusi. Ya, malah, <laughs> masalah tanpa solusi. <laughs> dulu, pernah masih masih. <laughs> Berarti bingung, mah. <Mencernalnya> bingung, mah. <laughs> Oke, ya sama oke, oke, oke, oke, oke, terima oh justru kalau kita sebaliknya Mbak <laughs>